Affinity Propagation Approach for catchment Classification Applied to arid catchment. Ini adalah nama saya di pertama ya, aset Hidai Sebagai penulis pertama atau first author Dan di bawahnya bisa dilihat juga oleh Bapak-Ibu sekalian Di sini ditulis Reserve 8 Maret, diterima 8 Maret 2021 Kemudian Kemudian Accepted 6 September 2021, diterima uh, statusnya 6 September dan dibawanya available online 10 September 2021. Mulai uh, tersedia online di jurnal di 10 September. Jadi dari Maret ke September kurang lebih enam bulan ya total dari submit sampai publish. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Ya ini ilustrasi saja ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita bisa lihat ya dalam proses uh, paper sampai diterima itu tidak mudah ternyata. Butuh akan menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan. Butuh pengorbanan waktu, tenaga, bahkan uang sampai paper kita publish. Dan insya Allah setiap orang punya ceritanya masing-masing, ada yang mudah, ada yang susah. tapi insya Allah jika kita berusaha bisa dilewati ya. Nah ini terkait uh, respon editor, jadi uh, paper kita itu direspon oleh editor dalam dua kategori bisa diterima atau ditolak. Kalau diterima nanti bisa catatannya minor revision atau revisi yang kecil gitu ya itu seperti memperbaiki tulisan, argumennya dan lain sebagainya. Kalau major revision, revision yang besar, contohnya diminta untuk menambah analisa, e, metodenya diperbaiki atau tambah metode yang lain, atau datanya kurang banyak, suruh ditambahin lagi, itu major. Adapun e, yang kedua ditolak atau reject. Nah kita terima saja dan dari sini kita ambil masukan dari editor dan reviewer. Masukan yang apa aja kita ambil dan kita gunakan untuk memperbaiki kualitas paper kita.